Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no <laughs> Hebat Sejak masih kecil anak kita sudah diajarkan Bagaimana membenci mereka yang berbeda agama Syair anak soleh ini diajarkan di banyak TK dan SD Negeri dan swasta Sebagai salam pembuka sebelum mereka masuk kelas Dan pesan ini akan mereka ingat terus sampai mereka dewasa dan ketika remaja, ustadz-ustadz horor akan memperkuat narasi kebencian ini dengan dakwah. Si akafir, ah film Korea kafir, disalib ada jin dan segala macam ucapan untuk menaikkan kebanggaan identitas. Sehingga tanpa disadari anak-anak kita tumbuh menjadi radikal, eksklusif, tidak mampu hidup berdampingan, dan sudah pasti intoleran. Dan produsen robot-robot ini ada di lingkungan terdekat kita, yaitu dunia pendidikan. Menurut seorang pakar intelijen, kelompok penyebar radikalisme ini sudah ada sejak tahun 1981 ketika mereka masuk ke sebuah perguruan tinggi khusus pertanian. Di sana mereka melakukan kaderisasi dan menyebarkan kader-kader mereka ke banyak universitas, ke BUMN, kementerian, sampai ke TNI, kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi. Negeri memang radikalisme di negeri kita ini sudah masuk pada stadium melumpuhkan dan jika dibiarkan negeri kita akan masuk pada tahap kematian. Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo sedang ber orang melawan radikalisme di daerahnya. Radikalisme di Jawa Tengah sudah berada pada tingkat yang meresahkan. Virus yang membuat orang menjadi zombie itu bahkan sudah masuk ke aparatur sipil negara. Dan baru-baru ini Ganjar mengumumkan sedang melakukan pembinaan kepada tujuh kepala sekolah setingkat SMA dan SMK yang terpapar radikalisme. Kata Ganjar, radikalisme di dunia pendidikan masuk lewat mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Tim senyap Ganjar sedang melakukan pemetaan terhadap aktivitas radikalisme di jajarannya. Dia juga meminta supaya ASN yang terpapar radikalisme langsung dipecat. Menurut forum koordinasi pencegahan terorisme, Jawa Tengah sudah masuk menjadi salah satu zona merah penyebaran radikalisme dan terorisme. Dan Solo adalah daerah paling berbahaya di Jawa Tengah. Sedangkan Banjarnegara dan Banyumas sudah masuk di zona kuning atau harus waspada. Perang Ganjar melawan zombie-zombie padang pasir ini memang tidak mudah. Ia dibuli di mana-mana, bahkan dianggap anti-Islam meski ia sendiri beragama Islam. Tetapi Ganjar Pranowo tidak mundur. Ia bahkan bersikap lebih keras kepada mereka lewat kerjasamanya dengan BIN dan BNPT untuk bisa mengendus di mana kadal gurun itu bersembunyi. Semangat Pak Ganjar! Semoga bisa menjadi inspirator untuk daerah lain yang gubernurnya masih malu-malu dan takut menghadapi kelompok radikal karena mereka butuh suara supaya tetap menjabat. Selain Jawa Tengah, di mana daerah paling intoleran di Indonesia? Ternyata selama bertahun-tahun menurut setara institut Piala intoleran diraih Jawa Barat sebagai juara bertahan dan terlama. Dan salah satu provinsi yang kemudian mencoba menyalip Jawa Barat ala Valentino Rossi adalah kota yang dibangun dengan kata-kata indah. Siapa lagi kalau bukan Jakarta? Markibong. Mari kita bongkar semuanya. Saya seruput kopi dulu. Untuk para kadal gurun yang tercinta, jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya kalau Anda masih benci dengan saya. Itu juga kalau masih ada kuota. <laughs>